Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Pak Noval Dalam pembelajaran matematika Yang pada hari ini akan mengupas tuntas Tentang bagaimana cara mencari Luas dan keliling lingkaran Keliling lingkaran Keliling lingkaran merupakan panjang seluruh kisi lingkaran Yang berupa garis lengkung Keliling lingkaran dapat dihitung menggunakan rumus K sama dengan V kali D. Dengan V sama dengan 2,2 per 7 atau 3,14 dan D adalah panjang diameter. Keliling lingkaran juga dapat dihitung berdasarkan panjang jari-jarinya. Ingat. Panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari atau dapat ditulis D sama dengan 2 kali R. Berdasarkan hubungan tersebut, maka keliling lingkaran juga dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. K atau keliling sama dengan 2 kali V kali r dengan V 2/7 atau 3,14 dan R sama dengan panjang jari jari. Jika panjang diameter atau jari-jari lingkaran adalah bilangan kelipatan 7 atau habis dibagi dengan 7 maka V digunakan adalah 2/7 untuk bilangan yang lainnya V digunakan dengan angka 3,14. Sekarang kita lihat contoh soal. Contoh soalnya misalnya di sini ada garis berangka 21 cm. Pertanyaannya berapakah ke Liling. Dari gambar tersebut Berarti yang diketahui Adalah D-nya D-nya sama dengan 21 cm Yuk kita jawab Kita jawab Keliling sama dengan v kali d. Keliling sama dengan v kali d. Lambang v, lambang v bisa diganti dengan angka 22 per 7. Jika d atau R habis dibagi 7. dan lambang V juga bisa diganti dengan 3,14. jika D dan R-nya tidak habis dibagi. 7. Kita kembali ke soal Keliling sama dengan Lambang V kita ganti dengan 22 per 7 atau 3,14 Kita perhatikan gambar Di gambar soal tersebut ada angka 21 Karena 21 habis dibagi 7 maka V diganti dengan 2, 2 per 7 dikali D. D nya 21 cm. Keliling sama dengan 21 dibagi 7. 22 dikali 3. Sama dengan 66 cm meter. Di contoh nomor 2, mohon maaf kalau gambar lingkarannya agak sedikit kurang bagus ya. Di contoh nomor 2 ini ada angka 14 dan garisnya di sini. Yang ditanya tetap masih ke link Berarti yang diketahui ini adalah R, R sama dengan 14 cm, berarti kita jawab keliling sama dengan V kali D. Pnya dipakai 22 per 7, kenapa? Karena 14 habis dibagi 7. Dikali D. Berapakah D-nya? Sedangkan di sini R. Berarti kalau dia 14. Ini adalah jari-jari. Maka D-nya. Jadi di sini juga ditambah 14. D-nya sama dengan. 22 per 7. Dikali 20 adalah. Caranya berarti 22 dikali 28 dibagi 7 dengan 4 Sama dengan 8, 8 cm Selanjutnya bagaimana jika soal Jika diketahui d atau diameter. Diameternya adalah 20 cm. Ditanya berapa keliling? Kita jawab ya. Kita jawab keliling sama dengan V kali D, keliling sama dengan V-nya kita ganti dengan 3,14. Kenapa 3,14? Karena 20 tidak habis dibagi dengan 7. Berarti dikali 20 cm. 3,14. 14 dikali 20 0, 0, 0 2 4, 8 2 kali 1, 2 2 kali 3, 6 Kita jumlah 0, 8, 2, komanya 12 12 6 2 koma atau contoh soal satu lagi jika diketahui R sama dengan 15 cm ditanya ke Li -li. Kita jawab rumus keliling sama dengan V kali D. Karena di sini D berarti R-nya dijadikan ke D. R-15 berarti D sama dengan 15 tambah 15 berarti D nya sama dengan 30 30 tidak habis dibagi dengan angka 7 berarti di sini kita gunakan 3,14 dikali 30 kita susun ke bawah 3,14 dikali 30 0 tiga kali empat dua belas satu, tiga kali satu tiga tambah satu empat, tiga kali tiga sama dengan sembilan hasilnya 0 2 4 9 komanya satu dua satu dua sembilan empat koma dua salam sehat salam semangat dan salam matematika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh